Kunjungan negara, negara kita berharap positif hari karena keadaan produksi. Dan kebetulan saya mendapatkan beberapa golongan dan golongan yang oke. Ikuti terus perjalanan kami di channel YouTube kami, ini ekspedisi.